Halo teman-teman, kali ini kakak lagi ada di sawah teman-teman Kakak mau mencari mainan di area pesawahan ini teman-teman Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Kebetulan kakak sudah bawa ember teman-teman Let's go, kita cari mainan teman-teman Mainan Dimanakah engkau? wadidaw ini ada mainan teman-teman ini ada si peng teman-teman temannya Bobo Boy, mantul kita ambil teman-teman kita cari lagi teman-teman wow ini semak-semak kamu ya wow ini ada Bobo Boy Blade, kita ambil teman-teman. Ember teman-teman, lanjut lagi teman-teman, kita cari mainan. Wadidah, Wadidah, wow, ini ada Bobo Boy supra teman-teman. Wow mantap, kita masukin ember teman-teman. Kita lanjut cari lagi teman-teman. kolam ikan teman-teman wow mantap wow ini ada Boboiboy angin sama ultraman teman-teman wow mantap kita ambil teman-teman wow ultraman teman-teman kita lanjut cari lagi teman-teman Hari ini ada Ultraman sama Boboiboy Halilintar, teman-teman. Wow, lagi manjat pohon, teman-teman. Wow, kita ambil, teman-teman. Ultraman ini si Boboiboy Halilintar, teman-teman. Wow, senjatamu kemana? Wah, wow, kita ambil, teman-teman lanjut lagi teman-teman kita cari mainan bantu cari dong teman-teman wow ini kolam ikan bantu cari teman-teman mainannya teman-teman ini ada teman-teman Oh, boboie gempa teman-teman wow mantul sepeda teman-teman ini kan ada utama teman-teman ah, mantul sepeda teman-teman lagi ah, kan cari mainan ya teman-teman wow wow bodi daun ini ada boboie galak si teman-teman lagi nah, santan di pohon teman-teman nah, kita ambil teman-teman mantul teman-teman teman-teman wow ada pisang teman-teman Wow mantul kita ambil teman-teman Wow Wow Kayaknya sudah tidak ada lagi teman-teman Tuh kan teman-teman Minannya kita sampai di sini aja dulu ya teman-teman Udah teman-teman Sampai jumpa besok lagi teman-teman